Libra berada di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Untuk Libra di bulan Februari, kamu jangan mudah tersinggung apabila ada seseorang ataupun orang lain yang mendukung pekerjaanmu atau kesalahanmu. Kamu jangan mudah tersinggung dan marah karena mereka menegurmu itu disebabkan mereka sayang kepada dirimu dan mereka tidak ingin kamu jatuh terlalu jauh di dalam lubang kesalahan. Mereka sangat mendukungmu untuk bangkit dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya, kamu respon positif dan terima masukan dari orang lain tersebut. Di keuangan libra di bulan Februari tahun 2020, keuangannya agak sedikit boros karena hal-hal yang lain yang tidak penting kita belanjakan kamu belikan untuk kesenangan dirimu sendiri. Orang lain menilai keuanganmu akan sedikit boros dan mereka akan mencoba mengingatkanmu. Ingat, tanggapi positif dan jangan kasih respon negatif Di kesehatan libra di bulan Februari tahun 2020 Kesehatanmu akan biasa-biasa saja karena kamu tidak terlalu memikirkan apapun di luar sana Dan kamu tidak punya beban pikiran terhadap masalah-masalah yang dialami orang lain Dan mereka bercerita kepada dirimu Kamu selalu cuek kepada orang lain dan menimbulkan kebahagiaan dirimu sendiri dan tidak akan berdampak negatif kepada kesehatanmu Di asmaramu, pasanganmu akan sedikit risih terhadap nikahmu di bulan Februari tahun 2020 Karena kamu selalu memikirkan kesenanganmu dan cuek Serta mengabaikan pasangan yang ada di depan matamu Pasanganmu akan merasa tidak adil Dikarenakan dia kekurangan perhatian, kasih sayang, dan pengertian dari dirimu sendiri kepada pasanganmu Ingat, perhatikan pasanganmu dan berikan kasih sayang yang tulus dari dirimu sendiri. Di angka keberuntungan, kamu berada di angka 4, 14, 22, 35, dan 62. Disimpan Libra di bulan Februari tahun 2020, Libra telah mementingkan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan orang lain, dan Libra jarang sekali menerima masukan dari orang lain, Bahkan Libra akan marah jika ditegur orang lain Di karakter Libra di bulan Februari tahun 2020 Karakternya yang tidak suka dikomentari Ataupun juga dimasukkan orang lain Akan menimbulkan energi negatif pada dirimu Sangat terpancar orang lain juga Tidak mau menegur kesalahan yang kamu lakukan tersebut Dan kesalahan itu akan kamu sadari di kemudian hari Ingat, dari memasukkan dan respon positif dari orang lain kepada dirimu. dikatakanmu di bulan Februari tahun 2020 untuk libra, karismamu akan standby di tempat, tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Namun di keruwanganmu kamu dikatakan orang yang sedikit boros karena hal-hal yang tidak penting kamu belikan untuk kebahagiaan dirimu sendiri tanpa memikirkan orang lain termasuk pasanganmu. Baik.